Hasil drawing delapan besar Liga Champion, memastikan terjadi duel di bagan pertama Manchester City versus Bayern Munchen, Real Madrid versus Chelsea, bagan kedua Inter Milan versus Benfica dan AC Milan versus Napoli. Untuk pertama kali sejak tahun 2015 wakil Italia mampu lolos ke perempat final dengan membawa tiga wakil sekaligus di Liga Champion. Tapi sayangnya ketiga tim tersebut harus bersaing di bagan kedua untuk merebutkan satu tiket final Liga Champions. UEFA yang diwakili sekretaris jenderal mereka, Giorgio Marchetti, juga mengundang ex-gelandang Bayern Munchen dan Galatasaray, Hamid Altintop, pasalnya, final Liga Champions 2023 yang akan digulirkan pada tanggal 11 Juni tahun 2023. Di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki, duel Manchester City versus Bayern Munchen akan menjadi big match paling sengit di Delapan besar Liga Champions 2023. Ini bukan hanya perkara The Citizens sebagai salah satu calon kandidat kuat juara UCL di era baru. Menghadapi kekuatan lama Bayern Munchen yang sudah kampiun enam kali bukanlah mudah. Di kubu Manchester City ada Pep Guardiola yang pernah tiga musim menangani Bayern Munchen dalam rentang 2013 hingga 2016. Duel kontra Bayern jadi kunci apakah The Citizens layak jadi pemenang atau tidak. Apalagi di 16 besar UCL, penyerang City. Erling Haaland menunjukkan kapasitasnya dengan mencetak 5 gol dalam satu laga kontra RB Leipzig. Haaland adalah top skor UCL musim ini dengan mengemas 10 gol dari 6 pertandingan. Laga lain yang tidak kalah menantang adalah Real Madrid versus Chelsea. Duel ini menarik karena musim lalu, Los Blancos menghempaskan Chelsea juga di babak 8 besar. Saat itu, The Blues yang kalah 1-3 di Stamford Bridge, nyaris saja membalikkan agregat di Santiago Bernabeu. Namun, Madrid dengan mental juara mereka mampu lolos berkat agregat tipis 5-4. Sedangkan di bagian kedua yang dihuni tiga wakil Italia dan satu wakil Portugal, mempertemukan AC Milan versus Napoli dan Inter Milan versus Benfica. Pertandingan yang tak kalah sengit adalah duel sesama wakil Italia. Napoli versus AC Milan bicara pengalaman. Napoli tidak bisa dibandingkan dengan Rossoneri yang sudah juara Liga Champions 7 kali, namun. Jika melihat momentum, Partenope yang musim ini punya Victor Osimhen dan Hebica Kevaratselia bisa saja menjadi penghenti langkah Milan di delapan besar. Berikut adalah ulasan perempat final Liga Champions kali ini. Terima kasih sudah klik channel ini.